Nah ini latihan tutup. Tambah kanan. Kalau gini, itu. Kayak gini Itu kasih kode istri bola, nah itu ya. Baru ini api padang. Matikan ya itu, tapi teman-teman gua tau tuh Dan ini bisa kode tapi nggak tahu itu pake kode apa iya kode senior banget kode ini, itu kode iftar, iftar ya? kalau daftar ya buka nah, untuk kapatnya kanan nah, ya